Halo teman, sekarang Dede udah cantik, tuh malu dedenya. Uh, kemana? Dedenya mau nangis. Halo teman. Gimana nih? Dede sekarang udah cantik, sekarang dede mau jalan-jalan. Lihat sawah, jalan jalannya Oke. Okay? Paling dede ini jalan-jalannya sawah doang. Orang rumahnya juga di kasawah, deket sawah. Paling lihat sawah doang. Hmm hmm hmm hmm Siapa itu? Tu? Yuk, cuman ikutin ya video saya nih, sama dede. Bang, nih, emang merah. Ini dia, iya, iya, dek. Halo guys, ada cewek cantik guys nih, katanya mau cari jodoh. Tuh. Halo cewek cantik. Halo. jangan lengkuh ya, hey, kasih kenapa Ini namanya anu, cantik hai, ini namanya ini ini? Namanya.. Nah, hai, hai, hai, hai, reporos eta Saya rasa orang ini? Kau Kau ke mana oh, ke? Mari kemana? ke video kita. dulu kedulung. Kedulung. Kedulung. Kedulung. Kedulung. Kedulung. pak komen dan kurik dan